Kalau istrinya delapan eyang contohnya yang subur. <SILENCIO> Pertanyaannya, kenapa yang subur, pipinya habis? Jadi, dia akan membela. <SILENCIO> al-anbiya wal-mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-mujahidin tawhir subhanaka ilma lana illa ma'alam dana innaka amta al-alimul hakim wa tubu alayna innaka amta tawabur rahim rabis rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdat amillisa miyafqahu qawli amma ba'udu hadratal muhtarami para masyayih, para biayih, ibu-ibu nyayih para habaib, para sepuh, bini sepuh, bapak agama, atau bapak masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengejian sahabat ansor banser yang saya banggakan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat sekte desa butuh kecamatan salana wong sekte butuh salana alhamdulillahirobbilalamin ya Insyaallah jenengan termasuk tiang-tiang enggang saya Amin. Rambung pengajian hasili saya Amin Allahumma Apa ini bisa terjadi semata-mata atas nama cinta jenengan datang ke sini atas nama cinta Saya datang ke sini juga atas nama cinta Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan maka cukup saya sampaikan cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarla. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi taala. Oh. Saya lihat ada banyak uh, subhanallah batiknya NU. Kalau ya, pakai baju NU saya itu masuk surga. Amin. Bajunya. yang baju profesor. Di sana juga ada kawan-kawan Ansor, Banser, ada baju muslimat, ada fatahyat. Apa sih bedanya fatahyat sama muslimat? Bedanya tipis. Kalau muslim kalau fatahyat itu baunya parfum muslimat balsam. Asalnya balsam dari sini. Magai wa barahimanakumullah ketika sesuatu dilakukan atas nama cinta. Sesuatu yang kelihatannya susah akan menjadi mudah. Sesuatu yang kelihatannya sulit akan menjadi gampang. Kenapa? Atas nama cinta. Itulah kemudian yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena Imam Syafi'i An pernah berkata, an ah. Saya mencintai orang soleh. Kenapa? Karena oh, saya mencintai orang soleh, walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Milolak jenengan merumansani orang soleh, kudu seneng karo wong, soleh. Yang jadi masalah sudah tidak soleh dan membenci orang, soleh. Kenapa kita harus mencintai orang soleh? La'an li'an ana bi musyafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Beberapa waktu yang lalu saya pengajian di Sumatera, kalau nggak salah pas di Lampung mau masuk mimbar, panggung, saya kebelet pipis di lapangan, nggak ada kamar mandi, akhirnya saya numpang ke rumahnya penduduk. Begitu saya masuk di ruang tamu itu ada sekian banyak foto, dus, dengan berbagai pose. Mau simak, miring, jengking, sama -sama. Selesai pipis, saya bertanya kepada istrinya, kebetulan yang di rumah istrinya. Bu, ini yang pasang foto-foto di sini siapa? Suami saya. Suami jenengan santri? Bukan. Jamaah pengajian? Bukan. Terus suamimu siapa? Suami saya itu preman terbesar di kota itu. Preman terbesar di kota itu. Tiap hari pekerjaan suami saya mabuk. Tapi kalau jam 2 malam pulang dari mabuk, nyetel Youtube yang disetel itu pengajian busmu padahal pemabuk suami saya itu setujuh tubuh bertakut, bertakut. tetapi dia sangat mencintai ibu melalui pengajian-pengajian maka coba dakwah itu mengajak bukan mengejek. maka bisa jadi bapaknya priman tapi anaknya juara TPA ada nggak seperti itu maka kita gak boleh membenci dan ternyata orang seperti itu masih cinta dengan orang yang dianggap soleh maka kenapa saya tetap datang pengajian di lokalisasi Kenapa saya mendatangi anak-anak dunia malam, anak-anak kafe, anak-anak diskotik? Karena mereka juga mencintai orang soleh. Saya kasih contoh, saya masuk pengajian di Sartem. Pasar Kembang. Tahu enggak? Ya pasti tahu, kan pernah ke sana. Kan? Survelo kasi. Survelo saya pengajian, beliau sudah lokasi. Begitu saya mulai ceramah, beliau hilang. Gitu kan? tahu, Bapak Saket itu pekerjaannya apa? Dotol Pro. Apa itu Protok Pakan mantok. Namanya siapa? Kapolsek. Saya masuk pengajian bersama Blab Germo. Germo itu mucikari penjual WTS maminya, karysinya macam-macam dan ada Germo, ada Anjelo, nah ini antar jemput lonteh, ada Balula, barisan sang merah nangli, saya pandatkan kan saya dia ya, jalur ya, Begitu saya masuk sama Germo, ada orang pengen jajan WTS, saya mau tanya sama bapak ibu. Begitu orang yang pengen jajan WTS ini Ketemu Kiai sama Germo Menurut Bapak Ibu Yang disalami dan diciumi tangannya itu Kiainya apa Germo? Ternyata tetap yang disalami Kiai Padahal kalau pakai logika Seharusnya yang dicium tangannya itu adalah Germo Kenapa? Karena Germo yang mencarikan dia WTS Sementara Kiai bisa menghalangi niatnya Begitu ketemu saya sama Germo Salam dusletah konangan jadi orang yang kemudian berbuat maksiat dia masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil mana yang baik, mana yang buruk begitu saya pengajian, ada pelanggan datang melihat saya dari kejauhan, delik sembunyi dia, ono dusletah, delik orang kau sulit melihat saya pengejar, dia datang melambung-lambung Gus, aku harapin kondek <SILENCIO> ini menunjukkan apa? orang yang diagak buruk sekalipun masih ada nilai kebaikan maka kadang-kadang orang yang egois itu justru orang yang baik orang ahli maksiat melihat kali ibadah biasanya ngiri dengan ibadahnya sementara orang ahli ibadah ketika melihat ahli maksiat biasanya membenci kemahsyiatannya membenci orang ya? apakah saya harus berdiri? ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? ya! betulah, pandai rambut ibu-ibu suka yang berdiri? Kasih mata ini kau pot, tapi masuk banget semua mata itu. Kamu itu datang ke sini pengen mendengarkan ngaji, kamu apa pengen ngedilok mata itu? Sebelakannya yurusan mana? Wang itu wajib babebing. Kamu takut sama? Wang itu wajib Saya curiga jangan-jangan si papi nabi babbing. Selalu ada Nabi Muhammad. Amen. Orang baik, orang yang dianggap baik itu biasanya egois. Melihat ahli maksiat dengan kacamata kebencian, sementara ahli maksiat melihat ahli ibadah itu dengan kacamata kasih sayang. Saya pengajian di teras kafe Jalan Seturan bersama Mbak Mbak. Ya kalau di sini namanya purl. Purl itu perempuan rela kerjanya di mana di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas pekerjaan mereka apa uh, mewarnai mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain apa yang mereka lakukan karaoke karena okay, rok dibuka oke okay. dan di, kesana, <tuk> di sana musim <tuk> cinta di sawangan <tuk> Kecu wayu ayunda Model pakaian itu SMS. CD-T itu seperti. Itu ibaratnya ya kayak mobil itu ya isu-isu pantai. Ini sungguh-sungguh pantai bikin bergerak. Kalau ibu-ibu sini jelas GL Pro. Dengan langsung protokol berokok. Oh, iya? Saya lagi nunggu yang lain datang pengajian. Di jalan ada rombongan. Jamaah pengajian lewat naik mobil. Saya dilengkapi sama baba yang berpakaian seksi nunggu teman lain pengajian. Begitu ada rombongan jamaah pengajian, apa kalimat yang keluar dari mulut Bambang ini? Wah, saya ngiri, Bambang dengan mereka. Kenapa, Dok? Mereka malam-malam begini mendatangi tempat pengajian, dapat banyak pahala. Sementara saya di sini berterima dengan kemaksiatan dan pamer pahala. Jadi, orang ahli maksiat memandang ahli ibadah dengan kacamata, kasih sayang. Sebaliknya, saya satu ketika jalan di Jalan Magelang bersama Pak Ustaz, melihat sebelah kanan ada kafe dengan mbak-mbak berpenampilan seksi. Apa kalimat yang keluar dari ahli ibadah ini? Dia asal ahli maksiat. Saya selalu mengatakan, ahli maksiat belum tentu masuk neraka. Ahli ibadah belum tentu masuk surga. Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan kesungguhan bertaubat, sementara banyaknya pahala bisa hangus karena sombong riak dan ujung. Maka saya, -saya mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Orang segini yang tidak pernah berbuat dosa, ngaco? tak bayar hutangnya tak gabis tak rabi tak karodok mah kemarin saya di Jawa dimana dalam jadah usia 70 tahun ini gak dinikahi kan saya lari kalau saya nikah dengan jadah 70 tahun yang mati siapa? kan saya duluan kan aku bisa keracunan keracunan apa? susu kadang luar jadi kita Itu mbaknya bilang, bukan ada luar satu susu, susu fermentasi, mataneh. Malah kayak yakun. Saluh ala Nabi Muhammad. Al Gak boleh. Karena mereka juga punya potensi kebaikan yang sama. Makanya, walaupun Abu Lahab itu membenci Rasulullah, didoakan. Dan apa hasilnya? Anaknya Abu Lahab akhirnya masuk Islam. Namanya Darroh. Bahkan para sahabat itu ketika melihat anaknya bulan masuk Islam, dibuli. Bapakmu itu kafir binasir Quran. Sampai jadi nama surat namanya abila dan Abiylahabiyum. Si Daroh ini nangis bersedih, kemudian matur sama kanci Nabi. Kanci Nabi, saya dihina oleh teman-teman yang lain. Kenapa? Karena bapak saya kafir binasir Quran. Bahkan nama bapak saya menjadi nama surat dalam Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian tega menyakiti anggota keluarga ku di hadapanku? Maka sejak saat itu, para sahabat toleran terhadap darroh. Bentuknya apa? Setiap kali sholat, jamaah, kok makmumnya ada darroh, imamnya nggak berani baca surat tabatnya dahabilah abu wata. Kenapa? Karena menghormati darroh. Makanya kalau ada orang jelek, jangan dijelek-jelekin. Ada orang belum jelain, ngaji, jangan dimuli, tapi didoakan waktu itu mangkat ngaji, ayo ngaji oh. yang berangkat ngaji merasa paling baik tapi memang saya paling gak seneng ketika orang diajak ngaji ayo makan ngaji apa jawabannya? kwees <SILENCIOUS> kalau orang diajak ngaji jawabannya kwees tahu. sesuatu dengan susah dongoh, ya Allah saya minta bahagia malekatnya pun mau kwees kaw Romos. <SILENCIO> yang paling gak enak itu begini ayo makan ngaji Dan -dan dia ini sapa cocok apa orang Kiai cocok-cocok kan diundang pengajian ramai jimangkan kakek yang sambat toggone nanggap jadilan ramai ngundang makan kamu ga jadilan di ku ngundang demit kok sempet kau wong butuh sawangan berarti wong butuh koyok. demit bapak ibu korod dunia rahimah kumohi emang kita itu kadang-kadang kalau dengan pengajian-pengajian itu menyebelekan tindak kebun binatang di ke bulan luka delok munyok, sanggungnya satu de. pengajian, delok kiai, orang, orang kota infak nyemplungi seenggur delok munyok satu sebu, delok kiai, seenggur kira-kira lu larang kiai, apa no munyok? jaringan lu ngajari kiai, no munyok. Ya, apa munyok? Padahal undang dia ikan mayat. Pengajian subuhannya disubuhkan. Panitia ini makrifat. Makrifatnya apa tahu kalau saya puasa. Jadi nggak disubuhkan. Loh biar sama ini. Gak <tik> Luar biasa, ini makrifat pakai reza. Saya nggak <tik> tahu. Jadi saya itu bersyukur, Pak. Saya, bapak -bapak. saya itu orang yang dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa berpuasa bangun seumur hidup bisa berpuasa sehari kita ya barangkali hari ini yang menguatkan saya kenapa saya kuat ngaji di lokalisasi ketemu bapak seksi saya gak tertarik bukan karena pengen, ya terpengen saya ditanya sama bapak-bapak juta kalau ngaji sama bapak, karaoke bapak prostitusi saja pengen sama orang dia ya, tanya, ya bapak Evin kan aku ngelur terus gimana, yang dong bapak eh iya masak iya jangan. gak nah. jenggan ini terpaham sih mas Amat ya namanya mas Amat jangan dukit ikutan saya kawal itu kalau mas Amat ikut saya ngaji lokalisasi mau masuk atau mau keluar betah di dalam. karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia ngajinya berpala matanya bervitamin Tengah jiwa, ayo, ayo, kayaknya lemo, ne. Saat apa, kalau tengkabel, ayo. matamu, langsung. sobat. Semangat juga, enggak tahu, kalau Rasulullah. Sallallahu alaihi muhammad. Maka menumbuhkan rasa cinta kepada orang someh ini menjadi penting. Maka pujian yang sering kita lakukan apa? Omboati kulima Perkara ini salah sejenis nama Wong Kang Soo. Dan salah satu penyakit jamaah itu apa? Suka membanding-bandingkan kiai. Suka membanding-bandingkan habaib. Itu gak boleh. Karena kiai itu semuanya punya spesialisasi masing-masing. punya maziah dan kelebihan masing-masing saya dengan Pak Kaposek mungkin beda kelebihannya tetap banyak Pak Kaposek kelebihan berat badan <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> dan polisi nama ale. kamu yakin Istrinya galaknya minta ampun, Makanya bapak-bapak sawangan, kalau istrinya galak itu kemungkinan dua hal. Yang pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Nomor dua, min ala matil setelah. Emang berempat jauh lebih kuat. Maka saya selalu bilang, kemarin saya pengajian di Hong saya bilang, kelemahan wanita itu satu, terlalu banyak mengingat dan kelemahan laki-laki itu juga satu terlalu cepat lupa perempuan itu terlalu banyak mengingat makanya bapak-bapak kalau punya salah dengan istri sekali saja sak matinya diborong balai suruh mutu kalimun allah kemudian nipet jadi siti si bapak mau tulis mitah mahai wong iya tak kiri dia ya. ya, melukuri biasanya si bapak hijau jadi apa-apa sih abah, eh lu boleh nemu dulu ya kalau kepanasan ya panas bu, ya pulang saja nggak apa-apa, kamu kan ibu kalau kepanasan nggak usah ke sauna, cuma ke sumur selawat Nabi Muhammad. Kita lagi baru Baru jadi. to do an yes. selamat apa harus bahan jelas iya yes, saja dijaga apalagi hatimu sampaikan kepada anak-anak bahan seruanya cewek cewek doakan saya, doakan ibu relakan dia jadi imamku dibawa doamu juga restumu majulah ibadah istighoromu calonku jangan ngajar pacaran sebelum kamu halalkan perdalamlah agama dan pendidikan jangan hiraukan godaan si setan doa yuk doa yuk terus doa singkirkan mantan mantan mantan kikis habis semua para pongkong badan buaya wahai calon sang imam serbaguna. Dimana engkau berada? Di Teruskanlah perjuangan Demi halalkan, kau rela berkorban Iya, bansrok kalau Mampung anak, kue aku Agunya bertahan, kamu lari ya. Kalau kayak gitu doain aja kamu punya calon istri diambil sama orang kamu doakan ya Allah. Bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya. Ya. Bentar bentar bisa Yang sur kayak kiye, ah terlalu galo. boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke Kalimantan. Ya. Ya. Kalau kamu cinta ditolak, ingat sarten masih buka. Ya. Najib Ati kurasa nilor nyawa contoh. Oh, 40, tapi udah apa -apa. Orang, tak, tak, tak, tak, tak, tak. <guruh> ya. di tempat rumah batin. Makan Hatiku, Razani 15 Januari rutinan di pondok mengadil saya undi dua tiket haji. Semua yang ngadil saya kasih kupon. Saya undi dua tiket haji saya berangkatkan haji untuk dua orang. Semuanya dapat kupon. Nanti judi. Kata semua lebih lebih kau. Pak Bambang sudah mulai meninggalkan punya bukti semua <SILENCIO> makanya dunia hidup ditinggalkan oleh dia ini ibarat buruk memberkati ya enggak <SILENCIO> di sini nggak punya lapangan main kenapa nggak lapangan saja pengajiannya Alo <S recreation> apa? Bisok, bisok, bisok. Ya bisa ya. Muhammad. Okay, Maka di dalam saya tersebut diteruskan oleh Imam Asyabi apa terusannya wa masih saya membenci orang-orang yang berbuat kemaksiatan walaupun walaupun saya juga merupakan ahli kemaksiatan jadi nyuwunlu iso soal ini sengaja tapi kalau ada kemaksiatan tetap dibenci caranya bagaimana alaikum bimujalasatil ulama Wahai orang Sawangan banyaklah berkumpul dengan para ulama dan kiai. Bu kiai. Seneng banget ketemu karo kiai. Kiai. Bisa mekkan an nadru ila alim bahwa ibadah memandang wajahnya kiai itu ibadah. Sing disawang raine dudu bokong. aku sudah dihadap, aku sudah Maka Pandan Kambil masuk surga pertama kali Mereka hey. kan habis surat duhur <tuh> Terima kasih gadisannya Pandan Kambil Ya hey. kita iringi kepergian Pandan dengan <tuh> Kepergian dari tempat ini maksudnya Ke pengajian. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia itu. Jadi kalau ya, gak usah malah, saja. Terima kasih pada dengan buahnya. Kalau ada janda tolong dibungkus ya. Ngaji, punya potensi yang sama dengan kita matinya pas pengajian amin matinya pas pengajian di atas panggung kalau panggungnya jebelas belum ya kayak saya biasanya mengajikan saya punya potensi matinya pas pengajian tapi kalau polisi berlangnya pikir dalam kok ya matinya tak berlangsung apa Abosek pikir cowok Memandang wajah orang alim itu ibadah, makanya coba kalau kita memandang wajahnya orang-orang alim, begitu kita berjumpa dengan gusmus. memandang wajahnya Habib Rukti, memandang wajahnya orang-orang alim rasanya sejuk. betul, bukan? makanya kalau pengajian itu warna zat alimus sakinah. mesti atine ayam, ayam apa badan? Walaupun kepanasan sampai ini pasti pas, dan sudah basah. Tapi hatine ayam, karena memandang wajah dia itu ibadah milosawangan, eh sawangan, orang seketi butuhnya wangtiyali milosawangan. Saya kalau ngaji globalisasi itu, Pak Kapusir, saya bilang memandang wajah dia itu ibadah. Apa jawaban Bapak PSK? Beruntunglah kami, ya Allah, memandang sejang ibadah. Nah, apa isong Saya langsung lari dari tempat yang lebih baik. Ya. Di situlah kenapa ajaran akidah al-sunnah wal-jamaah memberikan pelajaran kepada kita supaya hati kita ini senantiasa mencintai orang soleh harus punya guru, harus sering berkumpul dengan ulama dan kiai. maka dikatakan al ilmu bila saikhin fasaihu sheton ilmu tanpa guru-gurunya setan. salah milik guru-guru nebah ne setan. sekarang kan kalau di jogja di solo itu para pengajian tidak mengadili kiai tapi mempermainkan radio. Arane radio kie anaswara tanpa wujud Sangat ini ingyong sing anaswara Ne ramah wujud ya arane Angkot Bila kau ngaji mongkaru suara Kau jangan-jangan guru Angkot Maka Gusmita bikin lagu judulnya Angkot Sun so, sembore semiki Mas Yoka Thank you ini, anu di Jabualas Jabualas di tengah sawah poe lima sing mateng loro ayo ngaji saya rekus ngifasin ngisi rondana Kìa, cho người tôi saja Jangan Aliji ke kamu tidak mengetahui sebuah persoalan itulah kenapa dalam hasanah ilmuan Kiai NU ilmu itu bernasab mesti Kiai NU pun dure tak sik guru contoh teng Magelang niku ana wali ampuh zaman biyen ini Mbah Dalhar Mbah Dalhar niku duwe guru namine Nabi Khidir Dua murid Mbah Dalhar, Mbah dua murid Gusmi. Gusmi, diri, wali. lah lo neku, kendel ngajirin dunia malam, mergokulo itu ilmu nih, Gusmi. Jadi lah kalau diurut congong-ngusor, Gusmi, tak dua guru Gusmi, Gusmi, dua guru Mbah Dalhar, Mbah dua guru Nabi Nitu. Nabi Nitu, Mbah Dalhar, Gusmi, Gusmi. Ini sore, Pak Lura Saya <laughs> ditonton, duduk <ditunggu> ngaji nih Ngelundini <laughs> <laughs> <laughs> Ya mbak okay, ya Pak Lura Kita ya. doakan rumahnya Pak Jawa. Gusmita sakit ceritake, eh? Gusmi ngaji Tenggiri Mbah Dalham, kemudian Mbah Dalham dua buruh nabi-nya nabi-nya. Gitu Berbuat dengan mau matilah, saya ceritakan, ya. Saya cerita karena saya cinta sama anda. Rapit-rapit guru, berenang-renang tetapi ya, mantanmu sudah kebunuhi, kok kamu masih sendirian. Usmi yang nama konglenya Kiai Hamem Jazuli yang merupakan putra dari Kiai Jazuli Neku nate nondok Teng menibah dana Putih nama ini Waduh congol ah, Kono kobi Tadi rumah kini sama orang-orang kakak rondo ya Karena ngebas banget Waduh Nangis gelayung-layung, tangisi rondoh hati nih bingung Nangis abeng-bengi, turut diwi, atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Saya juga panitia modal apa Pasal 378, penipuan. Kenapa amplas beracun? Salah satu amalia Gusmi di tempatnya batal hari itu apa? Resi Iksan badal nah, hari bila santri, semaupun itu sepele, coba, langsung membayai buk, bu membayai masjid, buk, membayai musola, buk, so bu, bang motin, di sini yang urus jenazah namanya apa pak? Motin. Kadang-kadang kita tuh sama motin meremehkan, waktu mantu polisi mantanin mendulik, mantu pun sama polisi, mantu pun sama Polisi penting, motin keragala, penting. Polisi mati si bungkus apa? Motin. Motin mati bungkus dem. dan dibersihkan masuk masjid sandalnya dibalik yang tadi, masuknya dibalik itu tadinya menghadap ke barat, jadi menghadap ke timur orang tuplak ya. <tuk> satu malam Guswi membersihkan sandalnya badar di depan kamar badar ternyata apa yang terjadi di depan badar sandalnya dobel dua pasang Guswi bertanya-tanya, ini sandali sokok-kodok, sok, karo sandali Guru. Ditunggu sampai jam 12 malam, belum pulang. Sampai menjelang pagi, Gusmik tertidur, tamunya keluar. Dikejar sama Gusmik. Ternyata cuma kelihatan kok Besok harinya bertanya kepada Mbak Dalhar. Mbak Yayi, wau dahulu tamu nih panjirinan, si tengok sandalnya persis payo panjirinan. Apa jawaban Mbak Dalhar? Tamu saya tadi malam adalah Nabi Hidir alaihissalam. Betapa bahagianya kita jadi orang mati punya guru, yang guru kita punya guru, Nabi Fidil alaih Salam, apa luar biasa, dan maka saya mengatakan Magelang itu kotanya wali, asli kata Habib Rufi begitu, banyak wali yang ada di Magelang ada Mbah Syurah, ada Mbah Dalhar, ada Mbah Hamid, ada Mbah Nur Muhammad, Wongso. makanya apa, konsepnya orang NO, Kiai yang masih hidup saya menikah lagi kalau tidak ada yang Insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri <tuk> oh. Oh. dalam Al-Quran itu ada macam tipe keluarga ibu-ibu sawangan pilih yang mana Satu tipe keluarga Nabi Nuh suaminya soleh istrinya nakal Dua tipe keluarga Fir'aun suaminya nakal istrinya solehah 3. Abu Lahab suaminya nakal istrinya nakal 4. Fir'aun suaminya soleh istrinya solehah ibu-ibu merigi milih Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, Napa Ibrahim Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Ibu-ibu Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul apa salah, Bu? Betul apa salah? Salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cowok. Ada Nabi jadi Raja. Contohnya siapa? Daud maka ada dia juga jadi presiden, Gus Dur. wakil presiden e Amin, wakil gubernur Gus Yasin. Maka kalau Anda ditanya, santri bisa jadi apa? Jangan salah, santri bisa jadi presiden, santri bisa jadi wakil presiden bahkan cangkeme santri lebih mandi daripada cangkemen ustad terkenal ustaz-ustaz terkenal mengatakan besok Prabowo jadi presiden kalah dengan santri tekarjo de sebutkan tiga nama menteri Jokowi Prabowo eja santri kejati. yang lain mengatakan Prabowo presiden ya Allah jadikanlah pemimpin apa calon pre presiden kami nah, kalah kalau santri Bangga saya dengan santri. Ada nabi. Gagah. Siapa? Nabi Musa. Begitu turun, ada Kiai -kia. Gagah Gus masuk. Ada nabi miskin. Siapa? Isa. Begitu turun, mudine seketik. Ada nabi sabar siapa? Ayo begitu turun ada dia sabar. Peblutbi, kusmos, bahmaymonzube. Sabar. Ada nabi cerdas siapa? Nabi kitir begitu turun ada pakai sait kusbahah cerdas. Ada nabi tampang siapa? Yusuf turun. <laughs> orang ompo Tapi kan fakta Siapa yang bilang kuat? Kalau di Jawa Timur tuh punya istri satu belum dapat kiai, Pak. Ustaz. Iya, kalau istrinya dua, Sheikh Contohnya Sheikh Haji. Kalau kiai itu biasanya tiga atau empat. Kalau istrinya delapan eyang contohnya yang subur. <tik> Pertanyaannya, kenapa yang subur, titiknya habis? Ya, iya, jadi membela <tik> Iyai, berhaluan kepada ahlus sunnah wal jamaah saya tambahi ya NO. ahlus nu wal jamaah anak dia karena kalau ahlus sunnah belum tentu nah dia banyak orang yang kaku ahlus sunnah tapi nggak paham dengan islam nusantara padahal islam nusantara itu merupakan pengejawantan dari islam rahmatan makanya youtube saya yang paling banyak diserang itu ketika saya berbicara Islam Nusantara katanya orang itu membuat islam baru goblok temen Iki sih biarani jangka sembuh bawa golok gak nyambung <tuh> saya kasih satu contoh bentuk Islam Nusantara perintahnya Al-Quran apa? perintah Al-Quran ukurullah ingatlah kamu kepada Allah dengan berguna cara berpikirnya orang itu macam-macam bar solat, bintan, malam jumat, yasinan, menolong mati, tahlilan, memberikan tbi, manakipan, memberikan mendoakan negara istighosahan, bersungguh-sungguh pikir mujahadah, Niku hanya ada di Indonesia. Perintahnya pikir, ujut iso istighosah, ujut iso mujahadah, iso tahlilan, solawatan, alun sapi terundi. Maka sekarang banyak orang yang mulai menyatakan Amaliyah NU dengan mengatakan apa? solawat Oleh. solawatan Oleh. Yasin? Oleh. Yasinan? Oleh. Tahlil? Oleh. Tahlilan? Oleh. Masa gak bisa membedakan antara tahlil dengan tahlilan? Apa beda dari tahlil kalau tahlilan? Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya TAHLILAN. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya Yasin. Katok itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya Katokan. Kotak itu kalau disimpul. Kalau dipakai namanya Kotak. Masa gak boleh? Udah musliman kayak... Aduh, aduh, Masa pegara-garaan gak boleh, goblok temen ya. Maka sekarang luar biasa. Apalagi ketika muncul kesalahan sedikit saja dari Gus muhafif yang sudah minta maaf. Dicari-cari. Makanya orang kayak, salah, kayak saya sih jangan sampai salah. Bener saja dicari salahnya. Apalagi kalau sampai salah. Coba mulai disalah. Gara-gara Gus -gara muhafif seperti itu. Aksi bela nabi. Dewa. Kalau kita orang itu gak seperti itu. Aksi bela nabi. Ya mau lu. Aksi milah Nabi, Solawetan. Aksi milah Nabi, Singtuduroran, di Dibakan. Aksi milah Tauhe, Tahlilan. Aksi milah Ulama, Manakipan. Aksi milah Negara, isi Salah. Aksi milah Ilmu, Sorokan. Aksi milah Koran, Semakan. Aksi milah Janda, Yalamakala. <tik> <tik> janda semakin di depan. Maka kita alhamdulillah berkumpul dalam sebuah organisasi yang tepat. Organisasi yang menjaga keberlangsungan akidah ahlu sunnah wal jamaah Yaitu organisasi Nahdlatul Ulama Hati-hati dengan orang yang mengatakan Ora penting NON, sing penting ahlus sunnah Saya pastikan orang seperti itu pasti orang wahabi Karena adanya organisasi Nahdlatul Ulama untuk menjaga keberlangsungan amaliyah ahlus sunnah warja Maka saya ingatkan, saya ingatkan, jangan salah milih pengajian. Saya sering mengatakan, salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada mereka yang salah milih pengajian. Dan ciri-ciri ngajinya orang NO itu apa? Mengislamkan orang kafir, bukan mengkafir-kafirkan orang Islam. Maka setelah mengislamkan TNI konkluser, hari ini banyak orang yang berbondong-bondong datang ke pondok masuk Islam. Kenapa TNI konkluser masuk Islam melalui Gus Mifta? Karena dia mengatakan Islamnya Gus Mifta itu Islam yang menyenangkan, bukan menakutkan Menyenangkan bagi siapa? Semua orang, termasuk siapa? Janda dan para balon. Sudah jam setengah tiga. Mas, teman Kan aku capek. siapa <SILENCIO> Ya aku. Saya undang, punya tanggal 11 Januari, silahkan ke pondok Ada undian 2 tiket haji berangkat ke Mekah Saya langsung kasih uang cash per orang 35 juta. Untuk berangkat haji. Semuanya dikasih kupon. Masa Pak Muslim, saya undune undun di katean. Kepoto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 Hasbi Rabbi Jalal Allah Whoa! Oh. Assisi, Ya ya wa wa wa